Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Bintang Tiat Dari Fakultas Psikologi, kelas Psikologi Sosial 2 Di sini saya akan membahas, akan membahas apa itu agresi Agresi seringkali diartikan sebagai perilaku yang dimaksudkan untuk melukai orang lain Baik secara fisik maupun psikis beberapa perilaku agresi diperbolehkan karena sesuai dengan aturan main dan norma yang berlaku tujuan agresi berdasarkan tujuan agresi sebenarnya tidak selalu ditujukan untuk membahayakan atau melukai orang lain ada beberapa tujuan agresi yang bersifat instrumental seperti yang ada pada buku Berkowitz. yang pertama itu dimana perilaku ini mengubah perilaku orang lain dan menghentikan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, power and domination, di mana perilaku ini mempunyai kekuatan dan memiliki dominasi yang sangat penting. Yang ketiga, impression management, di mana perilaku ini memberikan kesan terhadap perilaku orang lain. Macam-macam agresi berdasarkan emosi atau tidak yang pertama itu emotional aggression agresi ini dilatar belakangi oleh amarah dan emosi dimana agresi ini puncak dari eh, amarah seseorang yang kedua itu instrumental aggression dimana agresi ini tidak dilatar belakangi oleh amarah tetapi agresi ini Instrumental dari uh, uang dan jabatan berdasarkan dengan norma atau tidak. Yang pertama, itu pro-social aggression, di mana agresi ini sesuai dengan norma dan sosial yang berlaku. Contohnya seperti motivation, menghempaskan tinjuannya terhadap lawannya. Yang kedua, itu antisocial aggression di mana agresi ini tidak sesuai dengan sosial dan norma yang berlaku. Contohnya seperti Mike Tyson menggigit telinga lawannya dan menyebabkan luka terhadap lawannya. Masih.